Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Game Belajar. Halo para siswaku semuanya, senang banget nih ketemu kalian hari ini. Oh iya, Uh, momen Bu Ita syuting ini Masih dekat dengan Hari Guru Nasional ya Di Indonesia Hari Guru Nasional itu Tanggal 25 November 2022 Eh salah salah Di Indonesia Hari Nasional di Indonesia, Hari Guru Nasional itu terjadi di tanggal 25 November. Jadi, di tanggal tersebut, guru dan siswa bisa saling berinteraksi untuk menjadi lebih baik. Dan kayak, entah itu maaf-maafan, entah itu kasih kado, entah itu bernyanyi lagu himna guru dan terima kasih guruku. Terus, apa? pokoknya semua satu hari khusus ya, satu hari penuh, tidak ada pelajaran itu kalian bisa mengucapkan salam cinta kalian ke guru-guru kalian di sekolah guru terfavorit, guru terkeren, guru terngeselin, uh -uh. guru terbanyak PR guru ter... pokoknya oh, eh, ter-ter-ter-ter itu biasanya terjadi di tanggal 25 begitu, apakah kalian sudah mengucapkan sayang kepada guru kalian? yuk komen di bawah gitu oke, okay, untuk yang kedua uh, hari ini kita senang banget karena bisa ketemu kalian di gameplay Little Nightmares yang pertama Kok ya buku ini openingnya ketahuan Iya, mainnya titik Iya, saya mohon maaf <laughs> Jadi, hari ini langsung saja yuk Let's begin! Untuk kalian yang baru datang, uh, silahkan klik tombol subscribe dan like Kalau kalian ingin lihat gameplay yang lain bisa ada di playlist yang ada di description box oke okay, katakan passwordnya bersama-sama 1, 2, 3, press circle to start wuuuh saya tidak sabar akan ancaman apa yang akan terjadi hari ini selamat datang di game little nightmares yang pertama yang Six 6 masih dengan keribetannya di demo. oke okay, kemarin kita ketemu pak janitor dan kita dikejar-kejar sama Sepertinya itu belum berakhir hari ini. Mari kita menderita bersama-sama. Yuk! Okay, Press circle to start. Oke? Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Six. Whatever you are. Tak cerahin dulu ya. Game ini tuh gelap sekali. Huh? Oke, okay, six. Wake up. Bye. Ah. Oke. Okay. Hai ya. -ya. Oke. Okay. Sudah bisa kita kontrol anak ini? Oke. Okay. gak bisa di-grab ya. Oh iya katanya ada beberapa interaksi yang harus kita lakukan, Bu. Jangan langsung lewat aja. Apa? eh uh, Interact sana sini dong, explore sana sini dong, oke. Okay. Masukan tersebut datang dari Pak Dendroy. Thank you Pak Dendroy. Bestie gamingku, ah. Uh -uh. Explore, oh. cok takut untuk explore, gimana horror rancun tapi harus explore baik. Eh, nom, nom, nom, nom, genom, genom, genom. Di mana itu tadi? C sabar. Kok, kok tadi ke sini tapi kok gak bisa? misal dibuka lagi ku bisa enggak ya? Gak bisa. Guys, para siswaku. Baik, kita sudah tidak bisa ke Lari. Eh, ketabrak. Lari. dan, apa ya? Uh, ada masukan lagi dari pak Dendroy. Roy oh, kaya kita penlek kuat iku eks apa? keluarkan ekspresinya ngono ojo. Ojo kaya gak kuat den malahan, doh aku iku kuat setengah mati bak, sampai gak iso apa? aku iku kuat setengah mati pak Sampai gak iso apa? berekspresi ku lewat mana terus? Bisa ternyata Tak kira harus lewat pra buku Oke ya, kita naik dulu ya Iya uh. uh. Lah kok lo berkabit Oke okay. Ya nunggu ya Iya Oke okay, Lagi-lagi suara ini ya aku sangat membencinya. Oke, okay. kita tunggu momentum lagi sepertinya untuk pianonya bisa nyampe sana. Up, oke, okay. hampir saja, hampir saja, hampir saja lost the momentum. Waduh, waduh, waduh, waduh lakukanlah curiga. suka dari letter number 1 itu suara degupan jantung lanjut ya hai pak janitor suara seperti itu yang membuatku takut aduh suarane ambakane sik sik loh sing karep aku melok sesek uh -uh. se se chao ini masih di di atas karpet sih gak tahu nanti lek like, di atas kayu heeh uh -uh. di atas karpet kita safe Gak tahu kau lewat buku jatuh. Siap-siap ya. Oke, ojo. Ojo, nyamplak-nyamplak everybody. Hai, Pak Janitor. topimu bagus. Make kepribadianmu yang jelek. Iya. Ya, kita tetap setel. Nah itu tuh biang kerok itu si monyet ninja itu biang kerok itu pasti saya aku mau nyetet lilin let misalnya kita ambil terus kita lempar ke tempat lain mana enggak ya aku pingin coba-coba tidak takut dengan bapak janitor eh, salah si toxic Oke, okay. Kita kesini dulu, six, come on, come on, come on, Supaya agak maju. Nah, sip. Nah, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tapi itu tadi Don't <laughs> Oke sí. Cik, cari tempat sembunyi dulu. Kayak gak usah sembunyi sih soalnya Pak Jani kan. Terus TV ya, biasanya TV ku berhubungan sama noise Yang mana pasti pak ternyata nanti ke sini Sepertinya begitu Saya ini tak siap nanti deketin gitu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 Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, sampai sini Akan lebih ekstrim ya, temen ini C, C, C Ya Allah, tanganku Ready? Yuk Oke, angka berhasil berhasil, tapi kayaknya butuh gerobak itu untuk buka pintu lagi ya, berarti oke. tarik aja bagus sini oke Lalu. saya nunggu momentumnya lewat kalau kita lepasin di sini dan kemiringan ke sana berbagai balik uh. setelah kemudian itu adalah kayaknya Bu Ita, ya. Bu Ita nggak bisa kayak barber hah? setelah kok full kabut, yo kok full kabut? Ada apa ini? Saya lihat entah lihat lah. Eh, hey, GoFood, GoFood yang kemarin. Dan mereka sik bergerak loh, Rek. Maksudnya dalam paket itu dalam kondisi segar. Ah. Aduh, it's, it's painful and disturbia. Sesuatu hal yang mengganggu ya. Ceritain. Sembunyi dulu deh eh. Kita udah diem-diem baik nih Oke deh, lari Baik, baik. Map, map, map, map. Slide. Sudah <tuh> Iya, iya. Gak kena, gak kena, gak kena, gak kena. Wah, oh, iya. Kena. <tuh> Udah dikit banget tuh momentumnya, Bapak. Uh, tanganku shake ini. Ntar, saya berpikir dulu nih Ut, ut, ut sebentar ya ini blind di tangan sih loh ah. enggak tadi ngebug berarti oke okay, oke okay. CKE blind spotnya enggak sangkar atas oke okay, we'll see Kayak tangannya enggak kesini oke Yih. Yih. tidak ada tempat aman di dunia ini kawanku. Ha, ha, ha. langsung saja lah. Uh. ya. kayak rasanya farting. bagaimana? bagaimana nih? Ya Allah, saya lah. Give me a chance to think. Kenapa loh? Berikan aku kesempatan untuk berpikir. Oke, kayaknya kesini dulu nih. Hmm. Nah terus tangannya. Oke, tarik. Oke, bisa ya? Saya uno cara neko yoye. Ayo atu, jadi gamer yang bersila tuh. jadi gamer yang gesit jadi gamer yang gesit iya yeah. oh, lupa tadi tak kira uh, aku tekan tombol ya, ternyata itu Imaginku sampai lemes tanganku say, say, say, say. Oh, my oh, my oh my god Oh my god Oh my god ya Dark. Say. Say. Dark. Ya Oh my god Oh Oh my god Ya Allah sefer lala tim Dark Imaginku Dark Imaginku Dark Imaginku Dark sih sih Dark Ya Allah langsung langsung langsung langsung as sefer Ya Allah baik Uh, achievement ya The layer Oke uh -uh. oke. Okay. Okay. Lah, gak punya loh. Aduh, udah mana gak bisa Melihat sekarang Tangannya Tidak ada Oke, okay. kita lanjutin sedikit ya Oh my god Oh my god Tangan Oh, Aduh, dari siku Siku ke bawah loh bawa loh, aduh, aduh mengeri maksud teh, oke kita disuruh naik ya, udah boleh terus lari. tak kira opo itu mah, sepertinya kita belum boleh keluar dari tempat mengerikan ini ya. Jangan bilang ini tumpukan GoFood Aduh eh, Laper, laper, laper Six kamu itu kok laperan sih Di sini gak ada makanan Kita cari-cari ya Barangkali nih ada makanan Hi Rats Aduh makanan ya objektif kita mencari makanan yang matang kalau bisa hmm. ada baju kotor dan kita cari di room sebelahnya ya makanan where are you ada ada ada ada ada ada kalian memikirkan apa yang aku pikirkan. tapi kan itu kotor. itu bukan makanan. ya. enggak ya masih ada opsi lain dong. like kind Jadi cukup sampai di sini saja ya, Little Nightmare episode kelima. Uh, tonton terus Guruku uh, Gamer. Kalau kalian belum like, silakan like. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, Ciu Ciu dadau and cacau Apalah itu dadah? Dadah, dadah, dadah, dadah. Six, kamu tuh main ke tempat apa sih? Allah, kalau menderita ajak, ajak lagi. basah apa yang terjadi di tempat ini ya allah lo lihat entah lo bahasa iki <tuh> uh, okay. iya tidak ada oke okay. bye bye bye bye bye